Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat, lesti lovers, Belovers, lovers, dan reseller lovers dimanapun kalian berada. Selamat sore, selamat datang, dan bergabung kembali di channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kita, Lesti dan Rizky Pilar.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 Baiklah persahabat untuk menemani santai sore kalian saat ini Bang Mimin akan menyuguhkan info-info menarik dari idola kesayangan kita Diawali dengan informasi buat warga kuno semuanya Untuk batas voting tinggal dua hari lagi nih persahabat ya untuk voting di SCTV Music Award 2023 Semangat untuk dukung Lesti ya dan tentunya Bang Mimin setiap hari mengingat kalian semuanya untuk jangan lupa mendukung Lesti di ajang SCTV Music Award karena dukungan kita sangat berarti sekali mudah-mudahan Bunda Lesti bisa borong tiga piala penghargaan sekaligus di ajang SCTV Music Award 2023. Kemudian juga persahabat ya ada kabar sedih juga nih dari salah satu fanbase-nya Lastik Lovers yaitu Official Adi Collection 22 jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto berada di rumah sakit persahabat ya ada tangan yang sedang diimputus kita mendapatkan informasi bahwasanya orang tua Bang Adi lagi dirawat persahabat ya mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Mudah-mudahan cepat pulih untuk orang tuanya Kak Adi Collection ya. Mudah-mudahan sehat untuk kita semuanya saling mendoakan sebagai tentunya fans yang baik. Mudah-mudahan persahabat ya doa-doa baik selalu kita berikan untuk Sahabat dan saudara-saudara kita, kita lihat juga, persahabat, kalimat caption yang ditulis oleh Bang Adi. Mohon doanya untuk kelancaran kesembuhan dan kesehatan orang tua Adi. Bismillah, amin. Mudah-mudahan, persahabat cepat sembuh, cepat sehat untuk orang tuanya, Bang Adi. Begitu banyak juga persahabat, komentar-komentar yang positif, tentunya doa-doa baik yang diberikan diantaranya dari Lesti Al-Fatih situ mengatakan semoga lekas diberi kesembuhan diangkat segala penyakitnya amin ya rabbal alamin ada juga bersahabat tanggapan dari Mama Leslar, semoga papanya Mas Andi cepat sembuh ya amin ya Allah, Masya Allah Begitu banyak doa baik ya Dari orang baik untuk orang baik Mudah-mudahan doa baiknya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala Amin Kemudian juga para berikutnya Kita lihat di momen spesial di Cianjur Ini saat momen lebaran ya Di Cianjur, Bunda Lesti Tentunya selalu menyempatkan Menyumbang lagu, karaokean Dan pastinya para ya Suara Bunda Lesti selalu bikin merinding pendengarnya Apalagi warga Konoha yang selalu kagum dan bangga dengan Lesti Kejora Mudah-mudahan Bunda L selalu sehat dan bisa menampilkan penampilan terbaiknya di acara SCTV nanti Kita selalu berdoa yang terbaik untuk Bunda L juga Semoga selalu bisa memberikan kejutan untuk kita semuanya Banjir komentar juga persahabat ya diberikan di postingan ini Di antaranya persahabat dari akun Instagram So, Baru Tengganuskales Lordis itu mengatakan Masya Allah mau bilang itu gue, tapi pasti gak ada yang percaya karena suaranya bagus banget. Aduh, Masya Allah banget bersahabatnya. Memang ada aja kelakuan gesrek dari fans juga yang ternyata nurun dari Papa Bilar dan Bunda Lesti yang selalu gesrek dan selalu bikin happy kita semuanya. Ini Masya Allah. Kita juga persahabat ya di komentar selanjutnya. Namun kita salvok dengan kalimat komentar Markonah kembali yang dimana mana pasti ada saja persahabat ya komentar-komentar negatif. Di sini ada komentar dari Anita Akbar 91 nih persahabat ya lihat nih akunnya. Di sini berkomentar kasihan lihat bapaknya lesti karir anak rusak semenjak punya suami katanya. Ini dasing banget persahabat. Ini komentar yang sangat-sangat tidak baik, mudah-mudahan ya, keluarga Leslar selalu dijauhkan dari orang yang tidak baik. Kemudian, juga persahabat berikutnya di sini kita lihat momen spesial saat awal-awal kenal Lesti, ya, Papa B. ketika ditanya, pilih tentunya sinetron atau penyanyi dangdut." Namun, jawaban Papa B, "Persahabat ya, karena nggak bisa." Nyanyi dangdut nih persahabat ya Papa Bilar tetap milihnya dangdut Wow pokoknya persahabat ya Emang indol kesengan kita Selalu Membuat kita semuanya kagum Di awal-awal saja Bunda Lesti Kejara sudah dipilih Oleh Papa Bilar Kemudian juga persahabat ya kita lihat di Pelsingannya MS Glow Beauty 3 jam yang lalu persahabat mengunggah Foto Bunda Lesti Yang sangat benar-benar cantik Sekali Insya Allah Bunda El, Alhamdulillah selalu menjadi brand ambasadornya MS Glow. Mudah-mudahan sukses, berkah barokah untuk Bunda Lesti, apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, selalu dimudahkan. Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan pasti juga persahabat kita selalu menantikan kejutan, selalu menantikan cedukan vitamin bahagia dari Leslar Family. Tetap stay tune dan pantengin channel Niva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang minum terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.